Semua terasa indah Saat kau selia. Tapi oh mengapa Kau telah menduang Semua telah sirna, hancurlah semua. Semua impianku, tuh hidup bersama. tersiksa oleh tingkah lakumu aku, aku kejat ingin di ditinda membuatku hancur ingin hanya sakit yang ku rasai sangat tadi Ku kecewa karena Telah sakit diri dan Ku wakil hancur nya hati ini